Di video kali ini, kita dan saya akan membuktikan apakah bermain game Roblox Car Driving Indonesia Revamp di tahun 2023 ini tanpa memiliki game PAS sama sekali masih layak untuk kalian mainkan. Ya, baiklah. Jadi, di sini ya seperti biasa, saya membuat akun baru. Masih kosongan dan ya kalian bisa lihat ini uangnya sudah lumayan dikit. Ya, lumayan, ya lumayan lah, pokoknya. Karena kemarin saya baru aja main, baru aja cari duit gitu kan? Tapi yang bisa kita pastikan di sini adalah saya sama sekali belum membeli game pas satu pun. Jadi, kalian bisa lihat di sini, ini tulisannya masih beli, beli, beli, jadi ya, saya tidak memiliki game pas sama sekali di akun yang satu ini. Nah, pertanyaannya, apakah masih layak untuk kita mainkan? oke okay, mari sama-sama kita cari tahu dan tempe dan oke okay, untuk game pasang pertama yaitu kita akan coba bahas dari sini ya oke okay, dua kali cek pembayaran uh, ya diadakan gaji sebanyak dua kali jadi seperti yang kita ketahui paycheck di game ini itu kita akan diberikan uang sebesar 5 juta rupiah setiap 10 menit ya jika kalian tidak memiliki Game pas dua kali cek pembayaran. Tetapi kalian juga membeli ini ya, kalian akan mendapatkan dua kalinya yaitu sebesar 10 juta rupiah setiap 10 menit. ya Ya itulah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 50% job earning. Tambahkan gaji sebesar 50% dari pekerjaan. Jadi kita akan ambil contoh, kita coba ya pergi ke job ganti pekerjaan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat halau, uh, sebenarnya contoh PMS ya, 5 juta rupiah, ya itu ditambahin 50% dari 5 juta rupiah, berarti sekitar 7 juta 500 ya, ya gak sih? ya ya pokoknya gitulah ya sekitar 7 juta 500 PMS gitu jadi ya, mungkin kalau kalian pemain yang hardcore, hardcore gamer yang harus punya semua fitur, harus punya kendali oleh punya kendali untuk fitur-fitur di dalam game mungkin kalian akan merasa kekurangan jika kalian tidak membeli game pas ini tetapi jika kalian bukan hardcore gamer casual gamer ya nggak ada salahnya sih oke okay, kemudian yang kedua uh, apalagi ya speed limiter kali ya speed limiter kita bahas speed limiter jadi api limiter kecepatan tertinggi pabrik mobil anda kita akan ambil contoh salah satu mobil Uh, mobil jepang lah ya, Toyota Fortuner misalnya yang lama, yang tidak ada di Sportivoid itu dia kalau tidak di speed limit eh tidak, ya maksudnya speed limitnya masih ada ya masih kita belum upgrade itu dia mentok topship nya di 180an km per jam kalau nggak salah dan kebanyakan mobil jepang ya mentok di 180 gitu kan tapi jika kalian memiliki gempas ini, kalian bisa menggunakan fitur speed limit di bengkel ya ya di upgrade lah pokoknya. Itu jadi jadi ya kalau kalian ingin merasakan sensasi kebut-kebutan dan kecepatan tinggi kalian harus membeli speed limit ya sepertinya. Kemudian plat custom. Oke, plat custom ya. Plat custom mungkin nggak ada pengaruhnya ya bagi casual gamer tapi ya kalau untuk hardcore gamer itu kembali lagi ke kepribadian kalian masing-masing ya. Jika kalian menginginkan semua fitur ke unlock. Ya mungkin tidak ada salahnya gitu kan. <gifat> Tapi kalau saya sih ya nggak begitu penting sih ya. Mungkin buat lucu-lucan aja gitu kan. Oke, kemudian untuk Game Pass yang selanjutnya kita akan bahas ini. Retro mobil terus kemudian hmm, yang paling berasa apa ya? Retro mobil, impor langka dan kendaraan mewah ini ya kali ya. Jadi tiga Game Pass ini adalah Game Pass yang kalian um, itu terbatas untuk membeli beberapa mobil di dalam game ini karena yang seperti kita tahu ya kalau kalian player lama kalau player baru ya kita akan kasih tahu saya akan kasih tahu sekarang jadi beberapa kendaraan di RoboCard Driving Indonesia Refem ini membutuhkan beberapa jenis mobil itu membutuhkan game pas-game pas ini seperti contoh saya ambil contoh salah satu mobil yang membutuhkan game pas luxury car ini Toyota Alphard lah Toyota Alphard itu dia butuh Gempas ini, kemudian impor langka. Untuk impor langka ini, mobilnya itu bisa kalian temukan di Bandung, di kalau nggak salah namanya Otnes Cafe ya. Itu ya, itu buat kalian yang cari mobil yang memiliki gempas ini ya, di situ tempatnya. Kemudian mobil retro, nah mobil retro ini rata-rata e, kebanyakan mobilnya itu berada di Bandung. Berada di Bandung yang di dealership bekas itu. Di dekat dealership Nissan ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi lagi-lagi, kalau kalian merupakan hardcore gamer, ya, player yang benar-benar harus merasakan semua fitur maksimal yang ada di dalam game, kalian mungkin akan terasa kekurangan jika kalian tidak tidak memiliki game pas ini. gitu kan? Lalu, ini mungkin game pas yang paling, ya, sebenarnya berguna juga sih, tapi uh, kayaknya jarang deh orang yang pengen gempas ini yaitu adalah slot mobil rumah premium juga enggak sih ya kalau menurut pribadi saya sih dua gempas ini tidak terlalu penting mungkin kalau kalian punya pengen punya kendaraan banyak ya slot mobil harus sih karena karena kalau kalian enggak punya gempas ini mobil yang bisa kalian simpan itu mentok cuma 14 eh 15 maksudnya 15 ya di sini ada tulisannya 15 Nah untuk rumah premium, ini sepertinya dikhususkan buat kalian yang mau head out bersama teman main bersama teman main bersama ya, player-player lain, atau RP ya. Jadi kalau kalian uh, pengen screenshot atau bikin konten video gitu kan, cinematic-cinematic gitu bang, gitu kan. Jadi rumah premium ini, ya harus sih. Kalau kalian pengen ya, ini harganya juga 80 robak, kurang satu. kembali Oke. Okay lalu lanjut ke apa lagi ya warna custom ya warna custom ini seperti yang kalian ketahui di bengkel juga kita disediakan fitur warna yang bisa kita atur sendiri jadi mau warna apa aja bisa gitu kan, tapi kalian harus punya game pass warna custom gitu kalau enggak, kalian bisa tetap ganti warna, saya ingat saya ya tapi warna-warna yang disediakan di bawah itu, nah ini nanti saya akan kasih cuplikannya kendaraan darurat ya ini lagi-lagi ini kendaraan yang dasarnya itu kendaraan yang memiliki uh, sirina atau strobo ya seperti mobil ambulans mobil polisi atau bahkan mobil yang selain mobil polisi dan ambulans seperti contoh ya mobil-mobil limited itu ya strobo-strobo itu ya itu mem harus mempunyai gempa kendaraan darurat dan juga uh, gempa kendaraan darurat ini juga berlaku jika kalian pergi ke pos polisi, di situ ada fitur senjata apa senjata api, senjata toy api, gitu kan? Senjata toy api. Uh, ya, kalian harus memiliki game pas ini jika kalian ingin menggunakan senjata api tersebut. Nah, senjata api tersebut juga bisa dibuat digunakan untuk seru-seruan main bersama teman-teman. Jika teman-teman kalian player-player uh, yang lain mengaktifkan ini ya fitur PvP. Nah, ini baru saja saya dapat play gitu kan karena saya sudah 10 menit berada di sini diam aja sambil menjelaskan ini kemudian apalagi ya hmm, sepertinya sudah ya sudah semua ya ya sudah semua nah kemudian yang ingin saya uh, uh, apa ya tekankan selama ini saya itu memiliki satu pertanyaan yang mungkin teman-teman juga bertanya ya apa yang terjadi jika kita tidak memiliki game pas uh, ini ya khususnya kendaraan mewah impor langka mobil retro atau kendaraan ini tetapi kita mendapatkan mobil yang memiliki game pas tersebut di daily spin ini nih daily spin yang ada di GBK ini gapanya adalah kalian bisa tetap mendapatkan mobil tersebut nah kenapa saya bisa bilang begitu karena saya sendiri kemarin uh, ya saya sayangnya nggak sempat rekam ya tapi di sini bisa kalian lihat tuh <laughs> saya dapat ini Pak Mitsubishi Pajero Tune. dan ini bisa kita naiki loh tuh bisa kita setir tuh bisa ini agak bisa loh padahal ini sini tulisannya belum beli ya tuh ini, ini, by the way, ini ada, ini harus punya game pas, teman-teman. Kalau kalian beli, tapi ini mobil limited sayangnya ya, jadi kalian bisa beli. Kalau sudah punya game pass saat ini, tapi uh, kalian bisa cek sendiri di BSD. Ya, mobil ini ada bits ada tertera ya, tulisan mobil ini memiliki game pas. kendaraan mewah, mewah. mewah. Okay, ini saya lupa sampai belum klaim ini ya. Kita coba ya. Dapat apa nih kalau di record nih? Kita lihat. La la la dapat apa-apa. 20 juta doang ya udahlah ya. Bersyukur gitu kan. Oke, okay. di sini ya gitulah banyak Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini ya pembahasan mengenai apakah Memainkan game Roblox Card Driving Indonesia Revamp di tahun 2023 tanpa memiliki game pas sama sekali itu masih layak. Jawabannya tergantung. Bukan tergantung bunuh, bunuh diri sih. Tetapi itu balik lagi ke uh, diri kalian masing-masing. Apakah kalian itu uh, punya jiwa yang hak, aku hak harus punya semua fitur nih di dalam game ini? Ya kalian harus memiliki game emas ini tentunya tetapi kalau kalian ya casual-casual nggak -casual, pemain atau player yang santai saya rasa ini semua tidak perlu ya ya, ya mungkin beberapa sih beberapa mungkin bisa kalian beli gitu kan seperti mobil-mobil impor langka mewah dan sebagainya tetapi ya itu aja kalau saya sendiri gimana ya itu tergantung kalian apakah dibolehkan oleh orang tua kalian membeli robek atau enggak ya atau kalau misalnya misal kalian dibolehkan tetapi harus pakai uang sendiri ya kalian menabung kalau kalian gak punya uang ya jangan beli gitu kan ya pasti seperti saya saat ini gitu kan gak punya uang ya udah kita hanya bisa melihat dari sini saja gitu kan <laughs> sedih sekali gitu ya udah gak apa-apa sedikit curhat ya kalau kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya